Baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada info serta himbauan di persahabat ya untuk warga Konoha Dari akun sahabat rating dan sekali disimak di kalimat yang diposting Ini mengenai tentunya pertanyaan banyak sekali persahabat ya Kepada fanbase Leslar mengenai Teman-teman sahabat dari Papa Rizky Bilar Kita lihat persahabat info Dari salah satu fanbase dari Leslar Mohon banget ya guys Jaga ketikan kalian Apalagi di kasus yang tidak ada hubungannya dengan idola kita Apalagi yang pakai akun Leslar Tolong banget tuh persahabatnya disimak, dipahami Jangan sampai ada yang Mendem atau komentar Yang di Berikan persahabatan dari para sahabat Untuk mengenai Masalah di luar Dari idola kesayangan kita Dan berikutnya juga persahabatan Vitamin bahagia kita dapatkan Alhamdulillah akhirnya muncul juga Masya Allah luar biasa Idola kesayangan Abang El lagi diajak jalan-jalan oleh Bunda Lesti wow, Masya Allah banget ya Kalau untuk masalah outfit Abang El Jangan diragukan karena bundanya ini the best banget memilih outfit yang dipakai oleh abang Fatih ini Komentar pun banyak sekali para sahabat ya Dan respon juga diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Zahira mengatakan Uh gemas banget ya Allah Masya Allah kayak adik kakak katanya Masya Allah banget ya Emang luar biasa idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan Alhamdulillah Kita bangga kita senang dan pastinya happy banget nih melihat Kemunculan vitamin yang sangat luar biasa ini Kita lihat juga persahabatnya keunggah berikutnya Lesi Kejarah ini baru saja mengunggah kembali di igas pribadinya kita salvat dengan ekspresi Abang L ini lagi nangis karena persahabatnya Abang L ini mau mimi, aduh ekspresinya lucu banget ya, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk Abang L, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya amin, ya robbal alamin dan pastinya persahabatnya kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya di sehari-hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik